Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak, bagaimana cara men-setting stick atau controller gitu ya, kalian bisa pakai stick PS4, Xbox, atau stick PC, atau stick PS2 di emulator Yuzu ya, jadi Yuzu ini adalah emulator Nintendo Switch bagi kalian yang enggak tahu gitu. Dan sebenarnya untuk Yuzu ini jujur menurut saya lebih gampang dibandingkan Ryujin X gitu Kalau Ryujin X ya setiap kalian boot itu tiba-tiba kontrol tuh di, di portnya tuh beda-beda gitu Apakah 0, 1, 2, dan 3 gitu atau mungkin 4 Jadi itu kadang-kadang uh, kebukanya itu acak dan ya kalian setiap... Uh, buka region x -nya itu kalian harus setup makanya kalian harus bikin profile. Sedangkan di Yuzu itu lebih gampang gitu ya dan kalian cukup ke emulation dan kalian cukup ke configure. Ya seperti Citra lah ya ini kayaknya yang saya bisa bilang ini kayaknya yang bikinnya gitu ya yang bikin aplikasi emulator Nintendo ini kayaknya sama gitu sama Citra atau emulator 3DS. Nah, setelah itu kalian cukup eh uh, mengatur gitu ya, untuk yang uh, stick, jenis sticknya yang mau kalian pakai gitu di sini saya saranin sih pro controller aja kalau kalian pakai stick DS 4 atau stick Xbox mungkin ya karena ya biar gampang juga tapi sebelumnya kalian harus konekin dulu ya untuk stick kalian gitu ya sampai uh, terbaca mungkin di bluetoothnya kalau kalian pakai bluetooth atau kalau kalian pakai mode wired atau mode kabel ya yang penting kebaca aja sticknya ya. Dan kalau nggak kebaca atau kalian udah konekin bluetooth tapi masih nggak bisa dipakai kalian bisa coba tonton video saya gitu di eh, mungkin dua atau tiga video sebelum video yang ini gitu ya kalian bisa cek aja ke channel saya dan kalian cukup klik aja yang pro controller gitu jangan yang dual joycon atau yang manapun dan ya saya saran sih yang pro controller aja dan untuk yang input device-nya di sini kalian cukup uh, masukin aja gitu untuk yang uh, controller mana yang ada di PC atau laptop kalian untuk saya di sini ada X input controller gitu ya seharusnya kalau kalian pakai DS4 ya atau mungkin pakai Logitech f310 atau 510 ya kalau nggak salah namanya itu harusnya bakal ada tulisan x input ya dan pastin aja kalau kalian pakai stick Logitech yang baik itu yang 310 atau yang 510 kalian pastin inputnya tuh di x gitu ya bukan di d jadi harus di x bukan di direct gitu dan kalian di sini bisa langsung memasukkan untuk inputannya gitu ya left stick left stick ini kayaknya apa ya analog deh ya kayaknya analog uh, oh ya aksi satu ya aksi satu uh, ini adalah aksi 0 gitu ya dan untuk l nya l nya adalah Uh, ini zl dan minus ya kan minus uh, plus sini kita akan masukin capture hmm capture kayaknya nggak saya pakai deh untuk uh, emulator nintendo switch ini untuk down apa nih down oh ya ini masih termasuk masuk left stick ya nah ini yang saya masuk di pad deh nah uh, ini masih masih masih sama ya untuk left stick jadi sini ada di pad gitu, sini kita akan uh, klik aja yang up yang left yang right dan yang down untuk face buttonnya atau yang x-nya sini x itu segitiga Y yaitu adalah kotak dan a itu adalah bulat b itu adalah x r button 5 zr adalah r2 dan untuk right stick-nya untuk ini ya mungkin ya untuk kamera ya ini atas gitu kan dan yang left-nya adalah left kan atau yang kanan sama ya sih Gak ngaruh sih ya. Dan untuk di pressnya adalah yang uh, R ya, tombol R dan ini adalah R3-nya adalah 8 ya kan. Setelah itu kalian bisa langsung uh, klik yang oke. OK. Kan kalau misalnya udah nonton juga video yang sebelumnya gitu ya yang rigin Ry X, mungkin kalian udah dapat gambaran gitu. Kalian kalau kalian mau nge-save gitu. Tapi sini nggak tahu kenapa mungkin karena glitch atau ada bug gitu ya. Tapi mungkin ada salah-salah juga gitu, apa karena ada tombol yang belum diisi ya? Mungkin ya, Cuman saya juga nggak tahu dan ya, intinya sih untuk yang Yuzu ini menurut saya lebih aman sih Walaupun kalian nggak bikin profile kayak yang Ryujin X, kalau yang di Ryujin X saya saranin kalian pakai profile Untuk yang Yuzu, ini nggak mereset sih yang saya udah coba gitu, saya udah coba tiga kali buka gitu Atau mungkin lebih juga saya nggak tahu juga karena saya nggak ngitung juga itu nggak ada masalah gitu sama kontrolernya. Kalau dia reyujin X kalian harus setting lagi dan untuk Yuzu itu nggak ada mungkin karena sama kayak Citra. Saya juga Citra nggak pernah di setting lagi gitu. Jadi setelah saya atur ya udah setelah kalian klik Oke OK, gitu udah kalian nggak harus uh, atur atur lagi. Mungkin kalau kalian mau pakai profile, silakan aja dan ya Yuzu saya rasa sih nggak harus pakai profile. Walaupun memang pakai profile ini jauh lebih mudah mungkin kalau suatu saat tiba-tiba ngereset reset gitu untuk kontrolernya. Tapi Citra dan Yuzu nggak ada sih Kalau saya gitu walaupun uh, nggak dibikin profile ya tetap aja kesimpan Untuk button mappingnya ya dan ya jadi cukup Segitu doang sih untuk videonya semoga Membantu kalian yang mau men-setting gitu Untuk aplikasi Yuzu dan Kalau kalian misalnya tidak melihat X Input controller padahal kalian udah colokan DS4 kalian atau mungkin udah konekkan DS4 kalian ke PC atau ke laptop Kalian bisa coba nonton video saya gitu Yang sebelumnya mungkin kan nanti Bakal ada di channel ini atau deskripsi Atau mungkin kalau saya nggak males akan ada di deskripsi atau mungkin akan ada di ending video ini. Cuman kalau saya males ya nggak akan ada gitu. Kalian harus cari sendiri ke channel saya ya. Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya dan next watching Bye-bye